Real Madrid menang lagi. Tiga gol dianulir, tiga gol sak. Real Madrid tidak kesulitan melanjutkan tren kemenangan mereka. Kamis 20 Oktober 2022, El Real menundukkan LC dengan skor telak 3-0 dalam duel lanjutan La Liga 2022-2023. Pertandingan Estadio Martinez Valero berlangsung cukup intens. Madrid sangat dominan sejak menit pertama. Tuan rumah harus kerja keras menyamai intensitas permainan. Tiga gol kemenangan Madrid kali ini datang dari kaki Federico Valverde menit 11, Karim Benzema menit 75, dan Marco Asensio menit 89. Menariknya, Madrid juga sempat mencetak tiga gol lain yang dianulir wasit berkat bantuan PR Keputusan menganulir tiga gol tersebut tepat, tapi buktinya Madrid masih tidak terbendung. Madrid hanya mencetak satu gol sah di babak pertama, yaitu lewat aksi Valverde di menit ke-11. Namun, sebenarnya ada dua gol lainnya yang dianulir di 45 menit pertama. Karim Benzema sempat mencetak gol di menit ke-6, tapi VAR mengintervensi. Gol pun dianulir karena offside Benzema dalam proses menuntaskan peluang. David Alaba juga sempat mencetak gol di menit ke-26, VAR lagi-lagi mengintervensi. Kasusnya serupa, gol dianulir karena offside. Gol Benzema kembali dianulir di menit ke-61, lagi-lagi kasus offside. Padahal, skuad Madrid sudah melakukan selebrasi. Sayangnya, tidak jadi gol. Untungnya, Rodrigo lantas jadi penentu dengan dua assist di ujung laga: satu untuk gol Benzema menit 75 dan satu lagi untuk gol Asensio menit 89. Torehan apik tersebut membuktikan betapa solidnya skuad Madrid yang sekarang. Pasukan Carlo Ancelotti sangat efektif dalam memaksimalkan peluang untuk mencetak gol dan akhirnya menang. Madrid menang dan unggul 6 angka dari Barcelona, Ancelotti puji Valverde. Real Madrid menang 3-0 di markas LC untuk memantapkan posisi mereka di puncak klasemen La Liga. Pasca laga secara khusus pelatih Madrid Carlo Ancelotti memuji pemain bisanya Federico Valverde. Dalam laga hari ini Valverde mencetak gol pembuka Madrid di menit ke-11. Dua gol tanpa lainnya kemudian dipersembahkan Karim Benzema dan Marco Asensio di paruh kedua. Saya mengambil risiko dengan Valverde dengan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mencetak 10 gol dan mudah-mudahan dia akan melakukannya sehingga saya tidak kehilangan muka, kata Ancelotti di situs Real. Dia bermain sangat baik dan mengejutkan saya di setiap pertandingan karena dia melakukan segalanya dengan baik, aspek menyerang, aspek pertahanan, menembak, berlari, lanjutnya. Bagian Solati, pemain muda Uruguay itu adalah sosok gelandang modern sesungguhnya. Ketika Anda memikirkan gelandang modern, Anda tidak perlu melihat lebih jauh dari Valverde saat ini, tegasnya. Dengan kemenangan ini, Madrid kini mengoleksi poin 28. Itu membuat mereka unggul enam angka di atas Barcelona dan Real Sociedad. Kurt Toys gagal raih Trophy Ballon d'Or 2022, Carlo Ancelotti tak heran. Penjaga gawang Real Madrid, Thibaut Courtois gagal Raih Ballon d'Or 2022. Melihat hal itu, pelatih Al Real, Carlo Ancelotti tak terkejut. Sejak awal, Thibaut Courtois masuk 30 nominasi peraih Ballon d'Or 2022. Ia sudah melihat peluang Thibaut Courtois jadi pemenang sangat kecil. Itu disebabkan posisi Thibaut Courtois sebagai penjaga gawang. Jurutaktik asal Italia itu mengatakan bahwa penyerang lebih mendapat sorotan. Sebab, selain striker, akan kesulitan untuk mendapat perhatian lebih. Pasalnya mayoritas gol yang telah tercipta dalam pertandingan sepak bola dari sosok penyerang. Karena itu, ketika Karim Benzema mendapat trofi Ballon d'Or 2022, ia tak heran. Penyerang yang mencetak semua gol menjadi berita utama dan peluangnya kecil bagi gelandang bertahan atau penjaga gawang untuk menjadi pusat perhatian, ungkap Carlo Ancelotti dilansir dari situs resmi Real Madrid, Rabu 19 Oktober 2022. Bahkan Carlo Ancelotti merasa bahwa dirinya merasa terkejut karena beberapa pemainnya tidak masuk ke dalam nominasi. Pelatih asal Italia itu pun mengaku sedikit terganggu dengan hal tersebut. Saya justru terkejut bahwa ada beberapa pemain yang tidak masuk dalam daftar 30 pemain seperti Kroos, Favirde, Militao, Alaba. Sambungnya, Anda mungkin mengatakan bahwa saya sedikit terganggu dengan Anda benar. Saya terganggu, timpalnya. Ibadur 24 memang gagal meraih penghargaan Ballon d'Or 2022. Meski begitu, pemain 30 tahun tersebut berhasil meraih trofi Asian 2022 sebagai kiper terbaik dunia. Sudah menang Ballon d'Or, Karim Benzema kini incar trofi Piala Dunia. Karim Benzema telah dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2022 dalam acara yang berlangsung di Teatro du Chatelet, Paris, Senin 17 Oktober 2022 atau Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Ex pemain Lyon itu mengalahkan 29 nama pemain hebat lainnya yang masuk daftar nominasi. Bagi Karim Benzema, Ballon d'Or 2022 adalah gelar pertamanya di ajang ini sepanjang karir. Penghargaan Ballon d'Or tersebut tidak serta merta membuat Karim Benzema puas. Penyerang Real Madrid itu pun membidik trofi Piala Dunia 2022 bersama tim nasional Prancis di Qatar 20 November hingga 18 Desember. "Saya punya ambisi. Saya belum memenangi Piala Dunia bersama Prancis," kata Benzema dikutip bolasportal.com dari HITC. "Masih ada banyak yang saya ingin kejar. Piala Dunia adalah tujuan saya. Saya punya ambisi dan kepercayaan diri. Berangkat ke Piala Dunia dan melakukan yang saya bisa adalah tujuan saya saat ini," ujar Benzema menambahkan. Musim 2021-2022, Benzema sukses menyumbangkan 44 gol dari 46 pertandingan serta menorehkan 15 assist. Ia membawa Real Madrid juara Liga Spanyol dan Liga Champions pada akhir musim lalu. Timnas Prancis bergabung di Grup D bersama Australia, Denmark, dan Tunisia pada Piala Dunia 2022. Timnas Australia menjadi lawan Timnas Prancis pada Matchday 1 Grup D pada 22 November 2023 mendatang.